Tentunya kita fokus doakan untuk kesembuhan Bunda Lesti. Kita simak persahabat di unggahan Keep Calm. Ini memposting sebuah kalimat. Yuk sama-sama doakan biar kasus ini cepat selesai dan terang-benderang. Biar tidak menjadi bola liar. Dengan berita hoax, merajal lela, masa lalu itu gak ada sangkut pautnya dengan kasus ini. Semua orang punya aib, tapi aib kita masih ditutup sama Allah. Yuk kuatkan lagi doanya biar segera selesai kasus ini dan seterang terangnya Apa sebenarnya terjadi? Dan paling penting persahabat, doakan kesehatan Bunda Fatih cepat sehat jasmani dan rohaninya. Amin Mudah-mudahan persahabat ya, Bunda Lesti diberikan tentunya kekuatan, kesabaran, dan semoga cepat sehat jasmani maupun rohaninya sama-sama kita doakan yuk untuk kesembuhan Bunda Lesti Kejora Dan selanjutnya juga perselabat ya, perhatikan di unggahan Indosiar ada kabar yang sangat tentunya membuat kita juga prihatin dengan pesepak bolaan Indonesia. Karena semalam sudah terjadi kericuhan di stadion, tepatnya di Kanjuruhan perselabat ya, duka cita mendalam untuk sepak bola Indonesia. Tak ada sepak bola yang seharga nyawa. Tentunya banyak korban atas kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang yang mengakibatkan tentunya 127 orang kabarnya meninggal dunia. Tur prihatin dan kita juga pastinya berduka cita yang sangat mendalam untuk sepak bola Indonesia. Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan di akun Sport Indonesia turut berdukacita untuk para korban semoga diterima di sisi Tuhan dan diberikan kekuatan dan ketabahan untuk keluarga yang ditinggalkan Amin dan selanjutnya juga persahabat ya, ada kabar yang lagi ramai kembali mengenai KDRT Bunda Lesti dan Papa Bilar ini ada video katanya sih saksi mata KDRT Bilar persahabat yang buka suara ini ngakunya persahabat ya mantan karyawan dari tim Leslar Entertainment persahabat ya, tetapi kita sih belum pernah melihat dan belum pernah menyaksikan orang ini di tim Leslar Entertainment tetapi di videonya persahabat ya ini buka suara mengenai kejadian kejadian KDRT Rizky Bilar terhadap Bunda Lesti Genjora yang tentunya bisa kita ambil persahabat ya untuk isinya itu Papa Bilar Mempunyai tiga HP ini bersahabat ya Dan tentunya HP yang ada pinnya itu Tidak dibawa ketinggalan saat Papa Bilar ke kamar mandi Dan langsung dilihat oleh Bunda Lesti Itu chatan Papa Bilar dengan perselingkuhannya bersahabat ya Tetap kita tentunya jangan percaya dulu Kita menunggu konfirmasi dan langsung Yang tentunya menjelaskan itu bapak bilar, keluarga, dan bunda Les kejorak Kita lihat juga di kalimat komentar Banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Dede Angskor Agat mengatakan Serius nanya dia siapa? Katanya tuh Kita lihat jawaban dari Abdul Hamim 221 Mantan karyawannya Dede Cuma pas Dede nikah sama si Bi Dia langsung ngundurin diri Coba deh nonton vlognya Katanya tuh Oh ternyata Orang ini adalah mantan karyawannya Bunda Lesti, persahabat ya, sebelum Bunda Lesti menikah. Dan kita lihat juga persahabat ya, sini banyak sekali juga nih tanggapan dan respon yang diberikan. Siti Umami 0101 mengatakan, ya Allah, dia nggak berani bilang kalau yang diomongin nggak valid karena ini masalah yang sangat besar, Itu persahabat ya. Jadi kita jangan termakan dulu ya dengan pemberitaan, apalagi ini... Tentunya mengatakan saksi mata KDRT Rizki Bilar. Tetap kita tentunya menunggu langsung dari yang bersangkutan itu adalah Papa Bilar, Bunda Lesti, dan keluarga besar. Untuk berikutnya disimak juga, ini juga kabar yang sangat ramai juga yang diperbincangkan mengenai vlog Baim Wong, persahabat ya, yang menganggap candaan tentang KDRT, kali ini di postingan Master Deddy Konduser. Mengunggah video YouTube-nya Baim Paula Merah Sahabat, perhatikan ya di kalimat caption yang dituliskan: "At Wo, sorry bro, kali ini lo cuaks banget dan gue sirik. Gimana caranya gue bisa kayak lo ya? Konten keluarga sama prank," katanya tuh. "But bro, this is out of limit. I'm sorry, not funny, and ini jelas merendahkan polisinya dan KDRT." Kita lihat persahabat ya, di postingan ini pun kita lihat judul dari vlognya Mbak Im Wong, Mbak Im KDRT Paula Jalani PISUM, nonton sebelum video ini di Take down katanya persahabat ya. Dan... Dan kita lihat juga persahabat di postingan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan komentar di simak persahabat, diantaranya dari akun onti online-nya BBL, mengatakan di kalimat komentar di unggahan Deddycon Blizzard. Hati nurani dan empatinya udah mati kali di pikiran dan otak. Dia hanya cuan, musibah orang lain adalah rezeki. Dia kita lihat juga tanggapan dari Sabrina, Khairunisa, KDRT bukan untuk bercandaan, apalagi prank. Polisi pun di prank, gimana nih? Wow, persahabat, semua orang tidak menyukai dengan vlognya, Baim Wong yang menganggap KDRT itu adalah candaan. Dan kita lihat juga tanggapan dari Uus Biasa Aja mengatakan kegimikan dalam rumah tangga, katanya tuh. Wow, banyak orang-orang yang tentunya tidak respect dengan vlog bayi Wong yang menganggap KDRT persahabat ya dibikin candaan sampai ngepreng bapak polisi. Dan Master Deddy pun tentunya mengucapkan sebuah kalimat, maaf bro lo cuaks, katanya tuh. Dan tentunya kita berharap banget ya, tidak terjadi lagi dengan tentunya berita-berita yang menggiring opini apalagi memanfaatkan situasi yang lagi dialami oleh Lesti Rizky Bilar. Sebagai fans sejati Lesti dan Bilar, mudah-mudahan bersahabat ya kita semua tetap positif. Mudah-mudahan kasus ini cepat terselesaikan. Amin. Kita masih menunggu kabar terbaru hingga tentunya kondisi Bunda Lesti bersahabat. Ya, jangan kemana-mana, terus ikuti channel Lipat TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora. Bagaimana tanggapan kalian? Semoga berkomentar, Bang. Menuju ucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.